Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 85 Matematika volume 2 kelas 4 Baik saja kita akan kerjakan di soal yang pertama di halaman 85 Baik, nyatakan banyak air yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan Sebagai pecahan campuran dan pecahan tidak sejati Baik kita nyatakan, cara menyatakannya adalah kita hitung dulu dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di setiap 5 itu dikatakan 1 liter. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah berarti di sini, ya karena setiap 1 liter itu dinyatakan sebagai 5 di sini, ya berarti. Di sini pecahannya atau untuk penyebutnya adalah per 5. Maka caranya adalah karena di sini sampai 13 dan di sini 5 berarti per 5 dulu kita buat per 5. Kemudian di sini 13 per 5. Kemudian 13 per 5 kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2, 3 per 5. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, untuk pecahan 2, 3 7, 2, 2 yang ini ya, 2, berarti 2 kelompok dari, nah dari apa? Di sini kita tulis bilangan asli. Bilangan, bilangan asli. Kemudian berarti 3 kelompok dari apa? Nah kemudian yang angka 3 ini merupakan, Pembilang. Kita tulis saja pembilang. Pembilang. Berikutnya, nomor 3. 17 per 7 berarti 17 kelompok dari pembilang juga ya. Pembilang. Kemudian soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 kita pakai warna biru biar seru ya. Oke. Untuk soal nomor 4 ini kita jawab di sini saja dulu. Nah, ayo jelaskan cara menghitung 2, 3 per 7 ditambah 1, 5 per 7. Oke, kita sama dengan saja langsung. Bilangan asli kita jumlahkan dengan bilangan asli menjadi. Oke, kita jumlahkan 2 ditambah 1. Ya, ini sama-sama bilangan asli. Kemudian kita tambahkan dengan 3 per 7 ditambah dengan 5 per 7. Baik, sama dengan 2 ditambah 1 kan 3 nih untuk bilangan asli. Kemudian kita tambahkan dengan 3 per 7 ditambah dengan 5 per 7 menjadi 8 per 7. Nah, berikutnya 3 ditambah dengan nah 8 per 7 ini kan bilangan tidak, maaf, ini kan pecahan tidak sejati. Nah, kita ubah pecahan tidak sejati menjadi pecahan campuran. Menjadi 1. Delapan bagi tujuh kan, satu tuh mendekati satu, berarti di sini sisa satu di sini menjadi tujuh, maka satu, satu per tujuh, maka tiga ditambah satu, satu per tujuh menjadi empat, satu per tujuh, jadi hasilnya adalah empat, satu per tujuh. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang, kita diminta untuk mengubah pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau sebaliknya. Oke, berarti pecahan tidak sejati ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Baik, yang pertama adalah 7/4. Per 7/4 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Maka ini menjadi 1 3/4. Kemudian berikutnya ada 11 11 5. 11, 5. 11 5 kita ubah menjadi 2, 1 per 5. Kemudian yang ke-7, 7 per 2 kita ubah menjadi 3, 1 per 2. Berikutnya 2, 3 per 4. Ini kita akan ubah menjadi pecahan tidak sejati. 4 kali 2 8. 8 dikali 3 adalah 8 ditambah 3 menjadi 11. Oke, caranya kalau seperti ini 4. Kemudian 4 kita naikkan 4. Dikali dengan 2. Kemudian ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah di sini 8 ditambah 3 per 4. Sama dengan 11 per 4 Oke berikutnya adalah 35 6 Ini kita akan ubah Per 6 dulu Ini cara mudahnya ya 6 dikali 3 ditambah 5 Sama dengan 6 kali 3 18 ditambah 5 per 6 Maka sama dengan per 6 18 tambah 5 menjadi 23. Menjadi 23 per 6. Berikutnya, 4, 4 per 9. 9. Di sini 9. Di sini 9 dikali 4 ditambah dengan 4. 9 kali 4 adalah 36 ditambah dengan 4 per 9. Maka jadinya adalah empat puluh per sembilan. Baik soal berikutnya Ini kita pakai warna biru aja. Oke. Soal berikutnya, ayo hitunglah. Berarti di sini kita akan jumlahkan ya. Oke pertama adalah tiga per empat ditambah dua per empat menjadi lima per empat. Kita akan ubah menjadi Bilangan pecahan campuran menjadi 1, 1 per 4. Berikutnya soal nomor 2. 2, 1 per 3. Oke, ini kita jumlahkan saja 2. Ditambah 1 ini untuk bilangannya. Kemudian ditambah dengan 1 per 3. Ditambah 1 per 3. Sama dengan 2 tambah 1 menjadi 3 ditambah dengan 2 per 3. Maka jadinya adalah 3 2 per 3. Berikutnya soal nomor 3, kita langsung saja kerjakan ya soal nomor 3. Kita ganti warnanya karena biar berbeda ya. Di sini sama dengan 2 ditambah dengan 3. Kemudian kita tambahkan 2 per 7 ditambah dengan 5 per 7. Oke, kita akan selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan 2 ditambah 5 adalah 7 per 7. Nah, 7 per 7 itu kalau kita ubah menjadi bilangan asli menjadi 1. Maka hasilnya di sini adalah 6. Soal berikutnya, soal nomor empat. Kita sama dengan aja soal nomor 4 ini. Kita pakai warna yang berbeda. Tidak jelas saya warna kuning. Oke, warna ungu aja. Oke, sama dengan. Ini satu, ditambah dengan satu. Kemudian, ini ditambah 5 per delapan ditambah dengan 6/8 ini 2 ditambah dengan 5 tambah 6 adalah 11 kemudian per 8. Nah, 2 kemudian ditambah dengan 11/8 itu kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 3/8. Maka hasilnya adalah 3 3/8. Berikutnya kita akan mengurangi di sini 11/9 dikurangi 4/9. Kita langsung saja hitung 11 dikurangi 4 adalah 7/9. Oke. Kemudian soal nomor 6, 3 ini menjadi 3 dikurangi 1 kemudian kita tambahkan nanti ya kita oke. Maaf, kita langsung saja ya biar lebih cepat ya. 3 per 5 ini menjadi 2. Bilangan asli kita kurangi dengan bilangan asli menjadi 3 dikurangi 1, 2. Kemudian kita taruh di bawahnya per 6. 5 dikurangi 4 adalah 1, menjadi 21 per 6. Berikutnya di sini 5 dikurangi 3 adalah 2. Kemudian per 15, 7 dikurangi 7 adalah 0. Oke, berarti bagaimana kasusnya seperti ini? Oke, caranya kita akan buat, uh, kita ubah menjadi pecahan tidak sejati ya. Oke, 15 dikali 15 menjadi 75. 75 ditambah 7 menjadi 82 per 15 okay. dikurangi dengan 15 dikali 3 adalah 45 45 ditambah ini menjadi 52 per 15 Oke okay. maka sama dengan 8 ini menjadi 30 per 15 maka 30 per 15 kita ubah menjadi bilangan asli menjadi 2 berikutnya nomor 4 4 kurangi 1 adalah 3. Nah kalau kasusnya seperti ini juga kita caranya sama. Kita ubah menjadi uh, pecahan tidak sejati dulu ya. Oke 7 kali 4, 28 tambah 2 menjadi 30 per 7. Dikurangi dengan 7 kali 1, 7 tambah 3 menjadi 10, 10 per 7. Maka sama dengan 30, kurangi 10 adalah 20 per 7. Ini mendekati 2. 2 kali 4 adalah 14. Berarti sisa 6. 6 per 7. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Kemarin keluarga Tarmin menghabiskan air minum sebanyak di 1 3/5 liter di pagi hari dan 4/5 liter di sore hari. Berapa liter air minum yang mereka habiskan? Caranya adalah 1 3/5 ditambah dengan 4/5. Baik, kita ubah menjadi pecahan tidak sejati yang ini lima kali satu lima tambah tiga menjadi delapan jadi delapan per lima kita tambahkan dengan empat per lima jadinya adalah dua belas per lima dua per lima kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi dua dua per lima oke soal nomor 2. Jika keluarga Tarmin minum 1 2/5 air hari ini, berapa liter beda air yang diminum dengan kemarin? Kapan keluarga Tarmin menghabiskan air lebih banyak? Oke, kita lihat kalau kemarin dia menghabiskan eh uh, 2 2/5. Berarti 2 2/5 ini kita kurangi dengan 1 2/5. Oke. 2 2/5 kita kurangi dengan 1, 12/5. baik kita ubah menjadi pecahan tidak sejati 5 kali 2 10 tambah 2 menjadi 12, 12/5. kemudian kita kurangi dengan 5 kali 1 5 tambah 2 7, 7/5. maka jadinya adalah 12 kali ini 7 adalah 5/5. 5. maka selisihnya yaitu 1, 5/5 5 menjadi 1, 1 liter ya. Selisihnya 1 liter, selisih 1 liter, selisih 1 liter. Kapan keluarga Tarmin menghabiskan air lebih banyak? Banyak berarti kemarin lah. Keluarga Tarmin, kita jawab di sini aja. Keluarga Tarmin menghabiskan. Air lebih banyak kemarin. Oke, nanti kita lanjutkan ke halaman 99.